Allah itu menyebut dirinya Laisa kais Liya dalam surat asyrah ayat 11 di pertengahan ayat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 tidak ada baginya tandingan yang setara Semua sifat nama Allah itu Allah pantulkan dalam seorang diri namanya Sayyidina Muhammad SAW Jangankan kepada Allah mirip dengan pantulannya pun gak ada Pantulan itu bahasa Arabnya Tajalli, Allah bertajalli, ini baru kajian tasawufnya Allah itu supaya dikenal maka Allah memantulkan semua sifat dan namanya dalam diri Sang Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Yunus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Ar-Rahim, Wabil Muinina, Ra'u'fur Itu sifat nama Allah, tapi disebut sebagai nama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahsyat beliau Nama Allah jadi namanya Itu cuma Nabi Muhammad SAW Nabi-Nabi yang lain tidak Hanya Nabi Muhammad Yang disebut Rahim Disebut Rahum Nabi yang lain tidak Nabi yang lain yang paling tinggi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa Nabi Nuh Disebut di Quran Abdan Syakura Hamba yang bersyukur tidak sampai terahima. Kenapa? Dia masih mendoakan umatnya hancur binasa. Ini ini baru ngurusin masyarakat sedikit sudah main kutu-kutu kan kita. Maka kita ini belum layak disebut rahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilempar, dilukai, Itu kan mirip seperti hari ini. Beliau itu lengkap Dibully secara verbal iya Disakiti secara zahir iya Disinggung batinnya iya Lengkap Nabi Maka Antum yang ingin Mengikuti jalan kenabian Mesti mengalami dua itu Minimal badannya sakit-sakitan Karena dibully ya Dibully di komplek aja bisa sakit loh Ya Dibully di grup Rw, RT, Ayo bisa nggak muncul, muncul ke masjid sebulan? Bisa langsung sakit badannya. Allah, masalahnya ala alasan. Gimana mengurus negara? Ngurus komplek aja nggak beres. Nyalek ya salam. Nggak ngaca ya tapi karena jadi pemimpin itu sekarang gampang ya. Cukup dengan nyalek tinggal nanti kayak judi kan. Ya untung-untungan, kata si Fulan. Ya, bukan kata saya. Kalau saya nggak sepakat sih politik kayak Judi nggak sepakat. Tapi kata dia begitu. Oke. Okay. Jadi ayat yang dibaca Wazkuris Marobika ada makna lain selain menyebut, yaitu mengingat. Kita tidak sanggup mengingat Allah dengan akal pikiran. Maka kata Imam al Imam ini, ini imam ahli hadis Apa kata beliau? Namun ahli kolbu Wa nasita. Kalau ahli fikih baca ayat ini terjemahannya Jika engkau lalai tertidur salatlah jika ingat atau terbangun Ini terjemahan ahli fikih Ahli fikih Kan beda ahli, beda terjemahan. Boleh tak? Boleh. Karena terjemahan ayat lebih dari satu, yang memonopoli makna ayat. Nah itulah tuhan-tuhan kecil ya. Nabi aja tidak pernah monopoli makna ayat. Masa ada orang monopoli hanya penafsiran dia yang benar. Wasqur robaka ida nasita. Ingatlah Allah jika engkau telah lupa selain Allah. Itu maknanya kapan engkau disebut dengan Allah? jika engkau lupa kepada selain Allah nah, proses mencapai lupa kepada selain Allah itulah yang disebut torikah jadi kenapa orang perlu bertarikah? supaya lupa kepada jalan selain jalan Allah dengan apa? tolong diingat tadi zikir bukan dengan pikiran, zikir dengan apa tadi? Berarti kolbunya melupakan selain Allah Pikirannya boleh Maka sholat tidak batal Kalaupun bapak-bapak ini Kepikiran yang lain Itu rahasianya Nyamuk tidak Di kolbu hanya Allah Di pikiran ada selain Allah Tidak masalah Ya ini Bisa memisahkan ini Ini bukan pembenaran tidak khusuk lah ya ini menjelaskan kenapa sudah ngaji lama sudah zikir macam-macam kok pikiran masih kemana-mana karena memang beda ini maunya ke bumi ke dunia, sedangkan ini maunya ke langit tarik menarik dia tapi kalau Imam Wazali ketat sekali beliau Salat tidak diterima jika tidak khusyuk, bukan tidak sah jadi salah orang kalau mengatakan imam Ghazali memasukkan khusyuk ke dalam rukun sholat, itu keliru tidak, imam Ghazali tidak pernah begitu imam Ghazali memasukkan khusyuk kepada bab syartul kabul syarat atau rukun diterimanya sholat, bukan rukun sah sholat bukan syarat sah sholat, itu lain ya nanti stres semua nih jemaah, ustaz aja belum tuntuh khusyuk kusut maya ya. berapa banyak khotib habis turun dari mimbar jadi makmum atau jadi imam kepikiran yang dihutbah kepikiran yang penting tidak masuk ke dalam kolbu jadi fikir terhadap alam dunia sedangkan kolbu zikir kepada pemilik dunia ini juga jawaban kepada beberapa teknik-teknik berzikir Jadi ada orang bertanya kepada saya Ustadz, bolehkah kita ingat guru sebelum zikir? Atau di saat zikir? Atau setelah zikir? Saya tanya, ingatnya pakai apa? Pakai ini atau pakai ini? Kalau pakai ini boleh Kalau ini jangan Jangankan guru istrimu pun boleh Ya, yang penting, jangan istri orang lain. Ya, itu lain cerita, nah. jadi ingat dengan fikir di dalam ibadah. Ya, kita sebut mungkin kepikiran itu udah ada masalah. Itu normal. Yang penting, kolbunya merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikirnya kolbu. Sudah mulai ketemu polanya, ya. maka jika disebut "was guris sebutlah nama Robmu. Ingatlah nama Robmu, sebut dengan lisan, ingat dengan kolbu. Rasakan dengan ruh. Nah, ini satu lagi: ruhani merasakan rasa ini tidak dapat digambarkan. Kalau saya sebut malam pertama indah kalau indah biasanya pemandangan bukan jadi ibarat itu akan menjebak rasa rasa itu lebih luas dari kata-kata orang lagi kasmaran jatuh cinta yang jomblo-jomblo nih atau ada yang mau jomblo lagi ketika dia jatuh cinta dunia terasa indah padahal dia lagi dalam WC Ternyata yang indah pikirannya. <tuh> Maka zikir ini ada tiga tingkatannya. Ayat tadi. Zikir menyebut dengan lisan, munafik juga bisa. Handphone lebih dahsyat. YouTube kita itu puterlah. Ada zikir subhanallah, wabi hamdi, azim, satu jam nonstop, <laughs> Ada enggak? Ya, zikir, lafaz, Allah, Allah, Allah, satu jam nonstop, stop Enggak capek dia. Ya, sholawat hadiah, pokoknya. Oh, sholawat macam-macam. Oh, eh, ada sholawat hadiah <laughs> tiga jam. Tiga jam. Enggak pernah capek di YouTube. Paling habis. Apa? Datanya habis. Itulah bedanya. Data bisa habis kalau handphone. Tapi kalau handphone nyambung dengan WiFi habis nggak dia? Tinggal WiFi-nya setor, ya? bayar tiap bulan. Benar. Paham? Ini, ini cuma ilustrasi. <tuh> kalau smart call bu ini sama dengan smartphone bisa kehabisan data dia. Paham gak maksudnya? Kebahas, ke, kehabisan kondisi, maka kita butuh bergabung, bergaul, berkelompok dengan orang-orang sesama ahli zikir. Disebut majelis zikir, inilah kalam Baginda Rasulullah SAW. Jika engkau melewati tempat-tempat WiFi, kolbu bernama Riyadul Jannah, taman-taman surgawi, faktao, maka isilah pulsa kolbu isilah kekuatan kolbu itu yang disebut fartaau petiklah jangan cuma nonton doang ini sudah hadir malam ini ini korang nangis sih ya? oh, nangis Lalu depanku nangis kapan dia mikir kapan dia zikir akhirnya hanya memikirkan orang boleh kalau zikir samping kayaknya lebih ah ahli <laughs> ya jadi sibuk memikirkan orang inilah hijabnya kolbu jadi kalau ada orang bertanya, apa yang membuat kalbu kita tidak mampu menikmati zikrullah? Karena banyak pikiran kepada selain yang dizikirkan Ka'iatnya menyebutkan wa kunu ma'as bersama engkau dengan orang-orang yang shadiq. Shadiq itu kalbunya membaca, lisannya mengikuti. Tapi orang awam dibalik, lisannya dulu baca, baru dihantarkan ke dalam kalbu. Itu namanya talqin zikir.